Masuk ke channel kita ini Yuk jangan lupa dibantu like-nya bang ya Like-nya Nah Nah jadi umumnya pecah Bangus anggur Pisang kurang satu Tapi nggak apa-apa ya kali 13 6500 Nah kita dapat sini Mega mega lodon. Nah last pin terakhir Kali gocap konek mampus Untung di akhir-akhir mampus terus-terus manggis boleh dong Cakep manggisnya pecah Candy biru nice kita dikasih JP di sini langsung guys ya. Auto spin terakhir nih guys ya. Putaran terakhir di free spin dikasih sempakсионаl. Berarti endingnya bagus ya. Ending happy ending tiba-tiba guys ya. 545.000 langsung setengah juta rupiah langsung di sini plus kita dapat ini tadi di luar. Lupa berapa itu kalau digabungin lumayan guys ya. Lumayan, anggaran 700.000 atau 800 ribu ya. Semoga aja lah guys ya. Oke okay guys, jumpa lagi seperti biasa masih bersama saya guys ya. Di sini kita main lagi nih Citronanza nih bobohan ori guys ya yang nggak ada saljunya ya guys. Ya. Di sini aku bobohan kena kalah yang lumayan ya 100 lebih 2000 yaitu 120.000 dan di sini aku main di bettingan 400 perak dulu. Di sini kita kasih di turbo spin 10 dulu ya otomatis kita cek ombak apakah bagus. Hmm, di sini kelar ya lumayan lah guys ya. Di sini kita naikkan bednya langsung ke 3000 rupiah langsung ke kasih di sini di pilihan quick spin 30 putaran guys ya, dari 10 turbo spin ke 30 quick spin dan bednya naik ya langsung ya 3000. Di sini kita bakalan farming langsung yang namanya free spin gratisan ya. Kita berburu lagi lollipop 4 apakah di ketua sini bakalan turun? Oke, okay, apelnya pecah. Nice banget ya. 20 putaran lagi. Nah, satu lagi sabi. Anjim, kurang satu, cok. Udah keluar ya 3 tiganya. Kalo apa kalau itu nunggu waktu aja guys ya. Nunggu waktu kita harus sabar di sini ya. <coughs> Modal 112.000 bakalan jadi berapa ini? Rungkat atau up? <coughs> nah, di seperti biasa juga yang baru bergabung di sini thank you banget loh udah ngulangin waktu kalian untuk join atau main atau masuk ke channel kita ini yuk jangan dilupa dibantu like nya bang ya like nya nah sini dapat mantap first pertama ya like comment dan share bang ya jangan lupa juga yang belum subscribe ya di subscribe dulu nyalakan juga notification loncengnya guys ya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini ya ampun tiga kali gak mau masih juga belum connect waduh smokey wah terulang ya guys. woi nambahin Frisbee rupanya ya oke okay, lah dia langsung diganti lima putaran semoga lima putaran ini enggak macam-macam guys ya alias connect semua nice connect sebiji 600 perak kali 9 5.421k nah jadi ungunya pecah bangus anggur pisangnya kurang satu tapi enggak apa-apa ya kali 13 6900 nah kita dapat sini Mega Megalodon nah oke okay, mantep di sini udah 111.000 terpantau ya guys ya manggis pecah waduh sayang banget anggur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 happy ending tiba nih guys ya. 545.000 langsung setengah juta rupiah langsung di sini plus kita dapat cuan tadi di luar. lupa berapa? Itu kalau digabungin lumayan guys ya. Lumayan, anggaran 700.000 atau 800.000 ya. Semoga aja lah guys ya. 49665. Oke, okay, 700000 ribuan yang benar ya. 700000 ribuan, Nah. <coughs> di sini bakalan aku turunkan bed langsung karena udah cuan, udah cukup juga merasa aku merasa cukup. Di sini langsung aku gaskan aja di 50 quick spin. Di bettingan yang rendah yaitu bettingan 400 perak guys ya. <tuh> <tuh> <tuh> main guys ya, langsung dikasih kira nggak bakalan ada itu pecahannya bagus supaya di akhir-akhir ya. Oke, okay, oke. Okay. <tuh> di akhir akhir kita dapat cuannya ya, mantap sih. Langsung jadi di sini timnya 702, mantap banget. <tuh> 36 putaran lagi sebenarnya ini masih kita pantau, masih kita lirik perkembangan. Jarinya kemana nih? Oke, kalau ngelek <gih> manggis pecah, kendi biru jelas, apel juga mau, pala ah, nggak mau, anggur pecah, <gih> pecahan di luar ganas, pecahan di dalam kayak telai ya guys ya, <gih> nganggur, <gih> pecahan di dalam mah. kayak susah banget pecahnya Cuman kalau sekali konek ya gitu gila cok Yaudah yang penting kita profit di sini ya. Sisa 27 putaran lagi di sini, di sini bagus pecahan demi pecahan lumayan sih. Walaupun nggak banyak cuma kali sebelah dikuburin maya juga coy. Mm -hmm. Nice, anggurnya pecah. Manggis lagi. Candy biru atau okay, apel dulu? Candy biru please. Nice. Apel like, lagi, apel lagi. semongki apel mulu. Pisang connect, di sini ada scatter satu di atas maka di atas love ya. Oke, di sini connect lagi sisa 20 putaran dari 50 berarti udah jalan ke 30 putaran bisa 30 kali mandi ya Nah nice, satu lagi sabi dapat cok di bet 400 rupiah, kita dikasih free spin nih bet 40.000 ya semoga hasilnya mantep 40.000 jadi cepet enggak masalah ya Oke okay, spin pertama zonk 2 zonk juga 3 zonk juga uh hmm baru connect Anggur, itu pun langsung kali 12. Udah. 1900 doang, Cok. 4900. Nah, di sini connect lagi anggur. Anggur doang, Cok. Anggur doang. Di sini 6100 masih coy coy Tapi enggak apa-apa, yang juga bettingan dengan 400 perak ya, ya. 400 perak mau kasih. Oke, tambahan free spin. Aduh, itu apa namanya? Uh, love-nya kurang dua Coy. Enggak apa-apa kita tambahin free spin di sini semoga kuat ya, Syak. Tiga putaran lagi di sini. Oke. Okay. Angin doang disini sini, coy. Parah. <laughs> Oke, okay, cuma dikasih 12.000, coy, tapi enggak apa-apa lah karena udah WD, udah bakal WD, WD ya, karena udah cuan. nggak apa lah. Mau tipis, mau banyak mah kita terima baik, nama juga gratisan, guys, ya. Dan seperti biasa juga, Bang, ya, di sini selalu aku ngingetin bahwa biasanya di sini cuma sekedar hiburan semata. Jadi jangan di ya jangan terlalu over untuk bermain ya maksudnya jangan tiap hari jangan tiap saat dan yang paling penting jangan sampai pakai dana kepulauan pribadi cukup pakain atau deposit pakai dana kenakalan ya mas ya. Oke sisa putaran di sini sepuluh putaran lagi sepuluh putaran sebelas putaran lagi ya dari 50 puluh kispin ya. Banyak enak juga ya, habis dipijitin pasti lega ya guys <main>, ya besok kerja main 712.000 tujuh ribu nih tujuh mm ratus -mm. ribu kita jadikan apa kita WD aja lagi ya Makasih banyak untuk kalian semua bosku yang udah selalu mampir di sini yang baru gabung selamat datang juga jangan lupa di subscribe bos ya nyalakan juga notifikasi loncengnya biar kagak tinggal update terbaru dari channel kita ini Oke di sini aku gaskan aja kalau enggak dapet terakhir-terakhir kita coba Turbo Spin 10 ya guys ya langsung aja coba coba sih kelar dapat enggak dapat di sini bodo amat yang penting kita WD kan aja dulu 710 ya guys ya. Thank you banget lah guys ya untuk kalian semua bosku. Pokoknya kita bakalan jumpa lagi di next video atau di next konten dengan pola atau bocoran pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza ya guys ya. Thank you banget loh. Kita akhirin dulu. Salam sesuatu dan bye-bye. Thank you guys ya.